Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam om swastiastu Namo buddhaya dan salam kebajikan Perkenalkan saya Silpiana Mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor Akan menampilkan testimoni dan kesan-pesan Selama mengikuti modul Nusantara di Universitas Geraha Nusantara Padang Sidempuan Pada program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan Pertama Selama mengikuti kegiatan modul Nusantara, overall menurut saya sangat seru dan banyak hikmah yang dapat saya pelajari dan diambil hikmahnya untuk diterapkan pada kehidupan saya sehari-hari. Pada kegiatan modul Nusantara, saya banyak belajar mengenai kebudayaan dan kebinekaan serta toleransi yang ada pada daerah Tapan Nusantara Selatan melalui berbagai kegiatan kunjungan, ke daerah setempat seperti kunjungan ke rumah ibadah, rumah adat, e, candi, tugu, dan berbagai e, tempat wisata yang ada di sana. Selain itu, e, saya juga pada kegiatan nusantara belajar mengenai toko inspirasi e, dari berbagai bidang, seperti bidang politik, bidang bisnis dan keurusahaan, dan bidang kesenian. Tentunya ini sangat berimpak pada pengembangan diri saya, agar saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta turut andil untuk melestarikan lingkungan dan budaya setempat. Selain itu, pada kegiatan penulisan ini juga, saya belajar bersosialisasi, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian melalui kegiatan kontribusi sosial yang diikuti oleh oleh seluruh peserta pertukaran mahasiswa Merdeka yang ada di Universitas Belahan Nusantara, tentunya hal ini merupakan kesempatan yang langka yang mungkin hanya terjadi satu kali dan tidak akan terjadi pada kesempatan yang lainnya. Pada pembelajaran ini pula, saya banyak belajar untuk merefleksikan diri menjadi pribadi yang mawas diri terhadap keberadaan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Tentu hal ini. Hmm, membangun paradigma Dan ilmu pengetahuan baru Untuk hidup saya agar menjadi Pribadi yang Senantiasa terus uh, Berbenah dan berkontribusi Terhadap pembangunan masyarakat di sekitar Mungkin cukup sekian Testimoni dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Dalam butuh kata Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Sinta Sinta Om Namo budaya.